Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara bikin tape ketan dengan mudah. Caranya adalah pertama-tama kita cuci dulu berasnya ya teman-teman sampai benar-benar bersih. Tadi sebelum mencuci beras yang dipersiapkan adalah beras ketan 3 ons, satu butir ragi, dua helai daun pandan, satu helai pisang, satu helai daun pisang. Kemudian kita cuci bersih sampai benar-benar bersih. Lalu kita taruh air, kita kasih air kira-kira sebatas beras atau satu mili di atas beras. Kemudian kita tuangkan beberapa tetes esen pandan. Warnanya sesuai dengan selera kita masing-masing. Setelah itu kita diamkan selama 30 menit Lalu Kita kukus Selama 15 menit Kita taruh daun pandan Satu helai Setelah 15 menit kita keluarkan, kita masukkan ke dalam wadah Lalu kita tuang air panas yang benar-benar panas Atau mendidih Kurang lebih satu cangkir atau 100 ml Bisa sekaligus dituangkan atau sedikit demi sedikit Setelah airnya rata semuanya, kita panaskan lagi dandang untuk mengukus. Lalu kita kukus kembali selama 20 menit. kita taruh satu helai pandan yang tadi yang tadi belum dipakai. Kemudian setelah 20 menit kita angkat, kita ratakan di atas daun pisang. Kita ratakan di atas daun pisang sampai benar-benar dingin. Supaya cepat dingin, kita bisa menggunakan kipas angin. Setelah benar-benar dingin, kita persiapkan raginya yang satu butir kita gerus dalam plastik. Kemudian kita tuang di di dalam saringan teh untuk ditabur di atasnya hingga merata kita balikan lagi dulu untuk kemudian ditabur dengan sisa ragi yang ada Setelah rata, kita tambahkan sedikit gula pasir, kira-kira satu -kira sendok teh. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita persiapkan. Kemudian, wadah-wadah tersebut kita tutup rapat, kita diamkan hingga dua hari dua malam. ini kita diamkan dulu kita tutup rapat setelah dua hari dua malam kita buka tapenya ini sudah jadi teman-teman, sudah berair. Rasanya enak dan manis. Hehehe, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.